Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia mengenai idola kesayangan kita Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Pastinya persahabat ya kalian semuanya bahagia ketika melihat video Papa Bilar Yang sudah fresh persahabat ya Masya Allah berada di suatu tempat dan postingan ini pun diundang oleh kakaknya Rizky Bilar, Kak Dedi Syaputra, persahabat dia. Ya. Dan ada semua kalimat yang dituliskan. Insya Allah, Bismillah. Itu kalimat yang dituliskan oleh Bang Dedi Syaputra, persahabat ya Mudah-mudahan apapun itu, semoga lancar, semoga diberikan kemudahan. Amin. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan oleh Leslaw Love Wars. di diantaranya dari akun aku terleselor Leslor mengatakan Masya Allah bismillah ya bang, Papa B semoga dilancarkan segala urusannya, amin Dan ada juga tanggapan dari Yudi Revan selaku kakaknya Rizky Bilar juga ikut menanggapi bismillah mini soccer katanya tuh Wow, Masya Allah banget ya apapun itu Selalu mendoakan yang terbaik Semoga lancar semuanya dan sukses Kemudian juga persahabat ya kita lihat diunggahan IGN-nya Bang Bobi Suarez Mengunggah sebuah postingan Bang Deddy Syahputra Di postingan yang sama Dan ada sebuah kalimat Alhamdulillah Namun ada sebuah pertanyaan Kira-kira ini mau buat apa ya? Wow Dibikin penasaran persahabat ya Mau buat apa nih Papa Bilar Dan Bang Deddy Semoga Tentunya ada kejutan yang sangat membahagiakan buat warga Konoha. Doa selalu diberikan, support dan dukungan selalu kita berikan untuk Rizky Bilar. Dan ke kabar selanjutnya, persahabat, ada kabar yang lagi rame juga nih saat Bang Bensi kumbang diwawancara. Persahabat, ya. Kembali ada-ada aja pertanyaan dari Bang Wawan yang saat bertanya kepada Bang Bens, Leslar masih serumah atau tidak? Dengan lantang dan gercepnya ya Bang Fensi Kumbang menjawab Ya serumah, seranjang Dan sekamar Pastinya persahabat ya Ini langsung dijawab oleh Bang Fensi Kumbang Nah postingan ini pun juga kembali Oleh akun Sendal Putih Bilar Kalimat caption pun dituliskan Tuh dengerin biar nanya mulu Sudah sekamar, seranjang Katanya persahabat ya Hingga komentar pun tentunya Banyak sekali diberikan di antaranya dari akun Instagram, Ranjut underscore Padang mengatakan, Aneh nih Wawan, orang suami istri ditanya serumah. Luar biasa Wawan, sampai-sampai masalah pribadi ditanyain. Wartawan sekarang yang sudah nggak ada, masalah privasi ditanyain. Itu kalimat komentar yang diberikan dari para fans. Ada juga tanggapan dari akun Kalesha Agustina mengatakan, Harusnya sih Bang Ben ini jangan mau diwawancara Cukup singkat-singkat aja Kan sebelumnya bikin pernyataan yang pro kontra tuh persahabat ya, Ada juga tanggapan berbeda dari yang lain persahabat ya Kita hanya mendoakan saja mudah-mudahan Leslar selalu diberikan kesehatan Rukun kembali rumah tangganya amin Kemudian juga bersama persahabat diunggahan bagas Wow membuat kita penasaran juga persahabat ya Kira-kira tim Leslar Entertainment berada di mana nih saat ini Semoga ada kabar baik yang selalu kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Kita lihat juga lagi live sahabat ya Bagas dan tentunya ada informasi penting juga Untuk warga kondohan dukung terus Lagu sekali seumur hidup Karena sedikit lagi ke angka 38 juta viewers Jangan sampai lupa sahabat ya Dukung karya-karya terbaik bunda Lesti Kejora. Mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update Yang akan selalu menggambarkan informasi terbaru mengenai Lesti Kejarah Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh